Nah pada video kali ini saya hanya membahas mengenai Core Values ASN adaptif. Apa sih adaptif? Ada yang tahu teman-teman? Adaptif ialah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Adapun panduan perilaku adaptif yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga Bertindak proaktif, adapun contoh penerapan nilai adaptif di lingkungan kerja saya: Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu, yaitu bertindak proaktif dalam mengupdate informasi terbaru yang berkaitan dengan pelayanan pada pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu, misalnya, dalam penggunaan alat-alat pengujian kendaraan bermotor yang terbaru. Contoh berikutnya yaitu: seperti saya membantu pelanggan saya di pengujian kendaraan bermotor yang sedang mengalami kesulitan dalam memperpanjang masa uji kelayakan kendaraan bermotornya dengan menerapkan 3S Senyum, Salam, Sapa Contoh lainnya lagi yaitu seperti mengikuti pelatihan ataupun workshop tentang penggunaan aplikasi e-parkir sehingga kita dapat mengupdate informasi dan dapat mengimplementasikannya dengan selalu berinovasi dan mengembangkan kreativitas kita di unit kerja kita masing-masing Nah teman-teman, mari kita terus terapkan perilaku adaptif di lingkungan kerja kita masing-masing Saya, Yoki Nismanto, AMD Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu Akan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan Semoga hmm. bermanfaat bagi kita semua Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh